Dan surat memberitahu sesuai dengan prosedur panggungan. Anak-anak ingin menyampaikan aspirasi bahwa 19 tahun yang lalu untuk bangsa Papua telah direbut paksa oleh kolonial Indonesia, Belanda, dan PPP. Oke, okay, kami akan bacakan pernyataan sikap kami. Pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua-AMP, Asosiasi Mahasiswa Pegunungan tengah (AMPTPI), TPI, Rot Rakyat Indonesia untuk West Papua, PRIWP. Salah Di West Papua dan Indonesia. Empat, lima, bebaskan Victoria Imo. Bebaskan. Dan seluruh tahanan politik West Papua. Bebaskan. Enam, tutup Peta Freeport di Belendi. Serta tolak pengembangan blok wap. Whisper! Uh -oh. <laughs> Mengandurkan kepada rakyat Indonesia yang inggi West Papua Untuk mendukung perjuangan bangsa West Papua Dalam menentukan hak nasib sendiri Untuk mengakhiri penipuan sejarah dan peneritaan di tanah West Papua juang Jakarta 19 Desember 2022 Papua! Mereka! Papua! Papua! Mereka!